Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan selawas serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ibadah puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Ada juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga murtad dalam bulan puasa. Yang keempat nifas dan yang kelima hilang akal Ada dua manfaat puasa Yang pertama manfaat puasa dalam kesehatan Meningkatkan daya tubuh, meningkatkan kesehatan organ tubuh Menurunkan berat badan dan meningkatkan fungsi otak Yang kedua manfaat puasa dalam agama Yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Meningkatkan kualitas ibadah Terampuni dosa-dosanya Dan mendapatkan pahala Ada juga syarat syah puasa Yang pertama, niat Yang kedua, beragama Islam Yang ketiga, balik Yang keempat, suci dari hadas besar Dan yang kelima, berakal sehat Ada juga niat puasa Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu soma an an'adha'i dan ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala Yang pertama bertengkar Yang kedua bohong Yang ketiga mencela Dan yang keempat menggunjing Ada juga surah yang dapat menjelaskan tentang ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallagina amanu Kutiba alai kumusiam, kutiba alal lagi namin kabalikum yang artinya: 'Hai hey orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 183.' Dari ayat tersebut kita dijelaskan bahwa berpuasa itu wajib. Sekian dari saya. Bilahitafik wa wali daya, warida warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.